Saudara-saudaraku yang kami muliakan Ada sesuatu yang perlu rasanya saya luruskan sedikit Ustaz mana sih peranan Arab Saudi Katanya sejak Raja Salman ini Naik Dia mempunyai peranan yang sangat besar untuk dunia Islam Buktinya Para pengungsi di Syria Para pengungsi Syria masih aja banyak sansara kemana-mana Semoga Bapak sudah, menampai, sudah sampai berita ini kepada Bapak semua ya Ketika wawancara dari London dilangsungkan dengan Salah seorang di antara pangeran Arab Saudi yang memiliki jabatan dan kekuasaan, ditanya bagaimana sebenarnya peranan Arab Saudi, apa kata Arab Saudi, kami tidak mempublikasikan. Yang masuk ke negara kami dan kita sambut tidak di kemah-kemah kami menyambutnya, tetapi di rumah-rumah resmi, dan rumah itu langsung jadi milik dia. Kami berikan kepadanya kewarganegaraan. Kami berikan kepadanya fasilitas sekolah Kami berikan kepadanya kehidupan Beasiswa buat anak-anaknya Dan tunjangan bulanan Jumlah mereka yang sudah kami terima dari Syria 2.400.000 orang Tapi tidak dipublikasikan Karena kebiasaan kami tidak mempublikasikan kebaikan yang kami buat Inilah adat Islam Jadi kita jangan berburuk sangka dengan Arab Saudi Peranan mereka luar biasa Kalau Turki sudah luar biasa tetapi mereka baru membantu sebatas menyiapkan camp, -camp penampungan memberikan makan dan minum ha? Subhanallah sudah itu dua luar biasa dahsyat Nah yang lain-lain yang nggak bisa tembus ke Saudi yang bisa nggak bisa tembus ke Turki ha, tapi bisanya menyeberang segala macamnya maka mereka-mereka ini juga tidak perlu kita salahkan. Ibarat Allah yang kami muliakan Oke okay, Sekarang Ketika kita sudah mendengar Bahwa yang berangkat ke sana Mereka adalah orang-orang terbaik Jika niatnya adalah untuk berperang di situ Karena lawannya jelas Lawannya adalah Amerika dan Rusia Cina dan Syiah Lawannya jelas Kalau perginya berperang ke sana Kalau di Indonesia mau perang Lawan polisi umpamanya Memang polisi itu bukan muslim Hah? orang lawan TNI, memang TNI itu bukan muslim. Susah kita kan? Ada kabut kalau perang di Indonesia ini. Ya Allah lindungi Indonesia jangan sampai perang. Kalau ada satu dua orang Oknum yang menjijikkan menurut mata kita, jangan dipukul rata seluruh yang ada di belakangnya. Tidak boleh. Makanya nasihat saya berulang-ulang. Saudara-saudara kita yang ada di kepolisian masih banyak orang-orang yang beriman. Masih banyak di TNI itu orang-orang yang beriman jika ada satu dua oknum yang memuakkan dan menjijikkan maka oknum itu biar nanti Allah yang urus kita perlu tegar dan bersabar saja sekarang ini memang ada orang, -orang munafik di dalam itu? memang ada enggak pun di sana di kantor-kantor saja banyak orang munafiknya betul tidak? Betul. di Tanah Abang saja banyak orang munafiknya betul tidak? Betul. jadi jangan mengeneralisir ya tapi kalau di Syria jelas lawan yang dihadapi siapa? jelas jelas kalau muslimin saya sebenarnya antar satu, satu di antara dua yang pertama seneng kalau seandainya sempatlah PKI ngamuk komunis, brutal nyata-nyata seneng pak kenapa seneng? terang lawan yang akan kita hadapi betul tidak? iya oh. tapi masalahnya kalau dia suruh yang maju ke depan tuh polisi ngadapin kita ini pilu hati kita pak Polisi itu saudara muslim kita, susah. Tapi kalau atas nama bendera komunis, dia maju. ah Saya yakin pak, lu jual gua beli, gua borong. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bapak ibu sekalian, amat Allah kami muliakan. Hah? Jadi kita gak bicarakan dulu kasus dalam negeri kita ya, kita kembali ke Syam.